Oke kali ini saya akan tes mesin las MIG dari Multi Pro MIG, MIG 200 KSP ya tipenya Ini saya akan jelaskan untuk cara pemasangan dari mesin las ini ya Mesin las ini tipe MIG bisa menggunakan CO2 ya CO2 regulator. Saya akan mengelas dengan plat diameter 1,5 mm. Ya. Untuk aksesoris dari mesin las ini, itu ada aksesoris electrode holder ya. Karena mesin las ini bisa dua fungsi. Terus ada air clamp. Terus ada mid mb nya belas, 15 Terus ada untuk selang CO2-nya ya. Selang untuk gas CO2. Nah, di dalam mesin ini, sudah dilengkapi dengan kawat las. Ini sudah dilengkapi kawat las yang ukuran 5 kilo Yang ukuran 5 kg. Nanti saya akan gunakan kawat las yang ukurannya 15 kilo ya yang lebih besar Oke kita coba colok mesinnya Kita akan colok untuk mesinnya Input powernya single pass dua dua ya nah di sini langsung hidup ya mesinnya ini bisa tiga fungsi mesin las ini bisa di MMA, bisa di mic dan bisa di tik ya jadi switch ini bisa di geser atau bisa ditekan sesuai dengan posisi penggunaan untuk weldingnya. nya ini proses MMA dengan elektroda proses untuk mic dengan kawat wire ini. terus proses di tic ya. untuk pengelasan di stainless dengan argon ya. jadi proses mic dan proses tic itu beda gas mix itu dengan CO2, pick dengan argon. Nah, di sini ada pengaturan untuk pole. Pengaturan pole ini, pengaturan karnya, ampere ini, pengaturan pos, At pos itu fungsinya di proses MMA di sini yang berfungsi untuk memudahkan atau lebih melelehkan elektroda yang digunakan untuk mengelas ini untuk posisi plus electrode folder jika di pengelasan MMA ini untuk posisi R-clamp minus atau sebagai setang ini untuk input dari tosnya ya saya akan install atau saya pasang untuk aksesorisnya saya akan gunakan kawat las atau wire yang ukuran 15 kilo ya saya akan pasang di mesin las. Saya akan pasang yang ukuran 15 kilo. Oke, udah masuk. Saya akan kunci ini. Baya tidak lepas. Oke, saya gunakan kawat lasnya yang ukuran 0,8 ya. Yang ukuran 0,8. Jadi saya menggunakan kawat las yang ukuran 0,8 ini kawat lasnya sudah masuk ke feeder ini dengan ukuran rollernya 0,8 ya sama kita kunci ya posisinya kemudian saya akan pasang untuk input boxnya. Jadi saya pasang terlebih dahulu untuk air klep ini Karena saya menggunakan solid wire Maka posisi air klepnya itu ada di plus ya Ya ada di minus Untuk posisi air klepnya Saya akan pasang di posisi sini ya Karena saya akan mengelas ke sini Terus untuk tosnya, saya pasang di input tos di sini, sampai posisi masuk. Dan untuk mik tos untuk outputnya. Saya pasang di plus ya karena menggunakan solid solid wire. Oke, untuk pemasangannya itu seperti itu ya. Dan untuk gasnya, ini untuk input gas CO2 ya. Pasang posisinya di sini ya. Kita ready untuk ngelas. Kita coba untuk ngelas. Untuk posisi selektornya ini, itu ada di posisi mic ya. Posisi mic. Ini posisi ampernya saya naikin dulu, maksimal. Ini voltnya juga maksimal. Untuk mempermudah wire keluar lebih cepat Terima kasih. Oke, udah sudah keluar nih Sudah siap untuk mengelas Saya akan atur untuk Ampernya Karena saya menggunakan plat yang tipis Ampernya kurang lebih sekitar 60 puluh ya Dengan voltase sekitar 819 ya Oke, kita coba untuk tek las dulu Saya akan menyambung untuk posisi ini ya. Saya akan sambung. Untuk ampernya masih terlalu besar ya. Nih. Kelihatan dari ininya dia bolong ya. Up -up Saya akan kecilan kecilkan lagi ampernya di bawah 60-55 ya Ya udah cukup Bagus ini hasilnya ya hasilnya mengkilat bagus ya kita coba di sini ya. Nah untuk display ampernya nih kalau kita mengelas maka akan kelihatan untuk di display amperenya Jadi untuk ampere sekitar 35 ya, 35, 55 itu untuk plat dengan tebalan sekitar 1,5 mm, ya. 1,5 dengan kawat lasnya yang big wire diameter 0,8 dengan CO2 gas. Bagus hasilnya Kuat ya